serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dari Leslar tentunya Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada kabar yang tentunya memang sangat membanggakan sekali ya Kembali kita mendapatkan info Lesly Kejora Ini ternyata masuk di Google Trendings di peringkat 6 persahabat ini Masya Allah Hari Rabu kemarin tanggal 15 Maret 2023 Lesti Kejora trending di Google Dengan 50 ribu lebih Penelusuran Dan masuk ke list harian Google Trending di posisi 6 Ini luar biasa banget para sahabat Suatu kebanggaan pastinya untuk kita semuanya Masya Allah Kembali bangkit Kembali menunjukkan bahwa Sang Kejora Tentunya memang akan terus bersinar sampai kapanpun Berikutnya, persahabat, kita juga mendapatkan kabar bahagia Alhamdulillah, Lesti dengan judul Insan Biasa Official Music Video di 3D Entertainment Masuk trending 1 Alhamdulillah, persahabat ya Ini juga suatu kebahagiaan Suatu kebanggaan untuk kita semuanya Tembus juga trending 1 untuk musik di Youtube Indonesia Kita bangga, begitu banyak dukungan Terbukti kekompakan dan kesulitan fans yang luar biasa, Masya Allah Kita lihat persahabat, begitu banyak tanggapan dan respon yang diberikan Di antaranya dari kun mengatakan Belum sampai sehari udah trending satu Dari pas lihat model videonya semalam, memang feelingku cepet trending satunya Ini luar biasa, Alhamdulillah persahabat, ya selalu bersyukur kita tentunya selalu mendoakan yang terbaik, selalu mensupport dan mendukung yang terbaik karya-karya Lesti Kejora. Alhamdulillah. Kemudian juga persahabat berikutnya, di sini ada tentunya kata-kata dari Rudy Salim saat diwawancara ini mengenai sosok Rizky Billar. Kata Korudi. Rizky Billar itu pintar dalam berbisnis. Kreatif Dan sangat pekerja keras Ini langsung disampaikan ya Oleh Rudi Salim Yang tentunya selaku partner Bisnis juga Ini masya Allah Pendapat langsung dari kok tentang Rizky Bilar Memang kita pasnya salut banget Dengan Papa Bilar Begitu banyak hujatan Begitu banyak tentunya Cacian, hinaan Bahkan tentunya netizen Indonesia, prosabet ya Tentunya banyak sekali yang menghujat Papa Bilar mampu melewati semuanya Ini luar biasa, para sahabat Ini juga langsung disampaikan oleh Korudi Salim Tentang Rizky Bilar Yang memang Papa Bilar itu pekerja keras sekali Kreatif dan pintar dalam berbisnis Kita semakin salut dan bangga, Masya Allah Kemudian juga, para sahabat, berikutnya kita lihat di postingannya Kak Mary Kak Mary ini juga mengunggah potret bareng dengan baby l Kata Kak Mary seneng banget, akhirnya bisa ketemu baby L lagi, kangennya terobati. Alhamdulillah, persahabat. Support dan dukungan dari Kak Mary jauh-jauh dari Bali. Persahabat dari, bersama Kak Bibo dan Kak Malika langsung meluncur ke Jakarta dari Bali untuk mensupport dan mendukung secara langsung launching single terbarunya Bunda Lesti. Masya Allah, mudah-mudahan sehat terus untuk orang-orang baik mudah-mudahan selalu bahagia. Kemudian juga persahabat berikutnya, kita lihat juga nih ada tentunya jawaban dari Kuch Adibal, selaku pencipta lagu insan biasa. Ternyata persahabat, ini Masya Allah banget nih, dibalik lagu insan biasa, ada suami yang turut andil dalam pembuatannya. Itu juga yang disampaikan langsung oleh Kuch Adibal. Suami yang selalu support keinginan sang kejora itu Rizky Bilar, persahabat. Masya Allah, dukungan penuh untuk Lesti dari Papa Bi, mudah-mudahan pokoknya Papa Bilar selalu diberikan kesehatan. Amin. Kemudian juga, persahabat, pastinya juga kita selalu menantikan, selalu menunggu kejutan, selalu tentunya menantikan kabar baik dari Leslar Family. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Bilar tentunya.